Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara membuat preview Pegas ini di monitor lain dan bukan di monitor yang kalian pakai untuk ngedit gitu ya Misalnya di sini adalah monitor kedua saya dan sebenarnya ini adalah monitor utama ya, monitor kedua Karena untuk monitor pertamanya ini adalah di monitor laptop yang di samping gitu Dan kalau kalian pencet yang di sini, yang video preview ini akan uh, nge-preview dari uh, layar yang kita pakai untuk ngedit gitu kan. Dan kalau kayak misalnya kayak gitu kalian ya agak agak ribet aja sih untuk ngedit gitu karena kalian misalnya di sini ya, kalian bisa sambil ngedit dan kalian bisa sambil preview gitu. Biar bisa previewnya secara full screen ya. Dan kalian previewnya ini bisa di layar kedua kalian gitu atau mungkin layar pertama ya, terserah lo ya layar, layar ke berapa gitu dan ya bukan di layar yang kalian pakai untuk ngedit untuk yang uh, ngedit kayak gini gitu. Nah, sebenarnya caranya kayak gimana gitu gampang banget kalian cukup klik yang Video Review ini cuman jangan klik kiri, kalian klik kanan dan kalian cukup klik yang Preview Device Preference ya. Nah, di sini nanti akan muncul yang tulisannya di Display Adapter dan saya ini menggunakan Vegas 14 ya. Mungkin kalau Vegas 15 plus mungkin sama aja sih kayaknya ya. Di sini kalian cukup ganti aja monitornya gitu ke monitor yang berapa atau monitor mana yang mau kalian pakai dan kalau kalian bingung kalian bisa klik yang identify displays nanti akan muncul angka yang gede kayak gini ini adalah monitor ke-1 dan di sini kita akan ganti ke monitor kedua ya. Setelah itu kalian bisa klik apply dan setelah itu kalian klik oke OK. dan nanti saat diklik gitu ya untuk yang video preview-nya nanti akan terpreview di layar yang kalian pilih tadi. Misalnya layar kedua, ketiga, keempat, ke ribu gitu itu nanti bakal ke layar kalian gitu ya. Dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan text coaching. Bye bye.